Ada apa tuh terang-terang di sana? <tuh> uh, ada lampu, banyak sekali Kemudian ada juga orang yang sedang memasangkan besi Entah ya besinya untuk apa ya Ada juga suara bor Oke okay. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya Ketika kedua alat ini kita kombinasikan dan lebih berfungsi dengan maksimal. Saat ini, saya ada di Gunung Kidul, tapi bukan di daerah pesisir di kawasan tengah, di mana saya sedang ada di bengkel jimat. Di sana, kita melihat lampu-lampu, dan kemudian di sini juga sedang dilakukan instalasi untuk bracketnya. Malam ini kita akan mencoba memasang uh, bracket untuk kebutuhan dua kapal. Artinya totalnya sebanyak 30 uh, lampu. Lampu-lampu tersebut adalah lampu-lampu dengan energi matahari. Yang dimana arusnya adalah arus uh, DC. Untuk memastikan ketahanannya meskipun yang saat ini Indeks proteksi yang kita miliki untuk lampu adalah IP65. Namun kita akan berikan pelindung tambahan karena akan lebih banyak digunakan di laut. Seperti itu. Seperti apa memasangnya? Kita ya dan selamat menyaksikan. Kita di salah satu uh, ruang workshop di Kabupaten Gunung Kidul. Kita melihat besi yang sudah dirangkai sedemikian rupa kemudian juga banyak sekali yang terang-terang seperti itu dan itu bisa dinyalakan melalui remote uh, untuk lampunya kita menggunakan daya kurang lebih 400 Watt dan untuk warnanya adalah 6500 Kelvin atau setara dengan warna putih semoga kita bisa menemukan lagi yang dia agak soft berarti di sekitar 2300 kelvin sehingga warnanya dia lebih ke kuning kalau yang ini adalah warnanya cenderung ke putih 400 watt ini kalau kita bilang voltasinya voltasinya kurang dari 4 volt dan di dalam lampu ini kita melihat ada kabel-kabel yang tidak terhubung dengan catu daya ataupun tempat penyimpanan lain ya karena sebetulnya di dalam lampu yang tipis ini kita lihat tipisnya seperti itu ini kurang lebih sekitarnya nggak nggak sampai antara nggak sampai 10 sentian lah ini di dalam sana sudah ada rangkaian Baterai yang kita tanam Bisa mensupport Sampai dengan 12 jam Lampu ini Jadi sangat praktis sekali Kita lupakan aki-aki yang besar Untuk bisa Mendistribusikan Energi ke dalam Lampu ini Dan Lampunya sendiri Kalau kita lihat lednya itu Lebih dari 600 buah Terbayangkan LED-nya seperti apa, kerumitannya seperti apa. Nanti kita lihat di berikutnya bagaimana lampu ini. Kalau kita hubungkan dengan langsung dengan panelnya dan kita lihat apakah dia bisa mengisi energinya terisi atau tidak. Jika kita lihat indikator di sini, ada indikator yang uh, merah dan biru. Itu adalah indikator yang menceritakan tentang kekuatan ataupun kapasitas tenaga yang berjalan saat ini. Kita lihat lagi bedakan dengan yang lainnya di sini. Di sini ada juga warna hijau berarti di sini adalah sangat full. Kalau yang ini tidak ada warna hijaunya karena emang dia e, energinya kurang. Ini terkait dengan asupan dari e, matahari dan intensitas lainnya, pada saat kosong dia tercharging atau terisi dayanya kurang lebih memakan waktu sekitar 5 jam dan bisa digunakan sampai dengan 12 jam jadi cukup asik juga ya, dua kalinya ini dan 5 jam itu adalah terkait dengan nanti ketika intensitas matahari terik ketika tidak terik pun sebetulnya bisa Masuk tapi dia cukup pelan Karena kami telah Mengakali bagian dalamnya Dan Akhirnya bisa menyuplai Energinya Lebih kecil Dan kemudian Keluarnya bisa lebih besar Inilah keunikan lampu-lampu Yang dibangun Oleh Teman-teman uh, di Gunung Kidul Dan mereka menamakan Lampu ini dengan lampu jimat energi matahari salah satu keasikan di dalam e, tenaga surya ini secara eksperimen memang e, kita akan menemukan beberapa bagian dari lampu yang ketika terkena matahari kemudian melalui panelnya terhubung ke kabel mereka bisa terisi dan ada juga ketika kesalahan ketika pemasangan kabel mungkin juga tidak akan terisi ketika kabel sudah dicek dipastikan benar masih tidak berisi berarti itu adalah kegagalan produk bagaimanapun eh, teknologi memang memudahkan manusia tapi kita tetap perlu melakukan check and recheck untuk memastikan kesempurnaan dari produk yang dihasilkan Apakah berfungsi atau tidak berfungsi? Nah, yang ini kita lihat dia cuma barnya cuma dua ya, indikatornya warnanya merah. Emang ini artinya terisinya itu barusan sedikit dibandingkan dengan yang tadi kita lihat yang barnya full, yang penuh. Dan uh, tim sedang melakukan pemilahan mana yang uh, terisinya full dan mana tidak terisinya full. Sehingga kita bisa melihat dan memastikan barang-barang yang kita distribusikan kepada nelayan nantinya itu barang-barang yang berfungsi dengan baik. Tidak hanya sekedar uh, barang yang secara bentuk ada tapi tidak berfungsi. Dan kami juga secara tim bertanggung jawab atas kelangsungan alat ini untuk berfungsi. Kita akan uh, proses uh, pelepasan pada bagian lampu-lampu yang nanti akan kita berikan seal. Nah, caranya seperti ini. Nah itu tuh kelihatan kan kecil banget baterainya Ini adalah usaha tambahan meskipun kita tahu bahwa Lampunya sudah di IP65 ip, IP 65, Tapi dengan usaha ini kita bisa memberikan suatu kepuasan kepada pengguna dan jaminan juga tentang usaha untuk mengurangi air-air yang masuk. Meskipun pada saat hujan memang tidak bisa dipungkiri, terjadi juga konsep penguapan di sini nah ini sedang melakukan eh, seal diratakan kemudian nanti dipasangkan sedemikian rupa Wah. Wow. Kemudian kita uh, rekatkan juga Setiap lampu ada empat penahan untuk melekatkan bagian eh, kaca dengan dudukan pada badan lampu tersebut. Dipastikan lagi untuk semuanya tidak ada yang terlewat. Nah kita tutup lagi lubang-lubangnya dan tunggu beberapa saat kemudian dia akan kering Nah, bornya juga kita gunakan energi dari energi matahari. Jadi, waktu charging, dia menggunakan e, energi matahari sehingga alat-alat yang kita gunakan di sini, meskipun memang beberapa ada pabrikan, tapi kita sudah mencoba memaksimalkan fungsi-fungsi e, dari alat-alat, apalagi untuk penyimpanan e, energi, kita rubah menjadi energi. Yang bersumber dari matahari, sehingga di sini kita sudah menggunakan renewable energy. Dan perlu diketahui, satu rumah di salah satu desa di Gunung Kidul itu sudah menggunakan energi matahari semenjak awal pembangunan, jadi terbayang ya, sampai sekarang rumah itu sudah hampir lima tahun. Dan alat-alatnya masih cukup bagus dan dayanya cukup e, besar juga bisa menyalakan e, pompa air, bisa menyalakan elektronik-elektronik lainnya, bahkan sampai dengan watt-watt yang besar seperti halnya kulkas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara untuk uh, mengencangkan baut-bautnya kemudian diberikan uh, mur baut tersebut Ini adalah kombinasi yang saling asik untuk bareng-bareng. Satu orang menguatkan ikatan, kemudian nanti orang kedua akan melakukan pemasangan pada siku ditambah juga dengan penutup pada bagian paling atas. ini adalah salah satu uh, proses untuk melakukan pemberian lapisan untuk mengurangi benturan pada uh, bracket karena material yang akan kita coba tahan adalah material berupa kaca kaca bertemu dengan besi biasanya kaca yang kalah makanya kita buat semacam e, tahanan sehingga nanti harapannya bisa lebih mengurangi e, benturan akibat getaran yang ditimbulkan oleh laju kapal laut mulai selalu diubit warang butuh emang